kembali lagi bersama saya, Idrus Adiba. Things dan kali ini saya akan mereview uh, lebih tepatnya memberikan tips bagaimana cara cek iPhone bekas ya yang sudah kalian beli ya. Dan setelah kalian beli dari Tokopedia, barangnya kan sampai di rumah tuh. Barangnya sampai di rumah dan kalian harus cek apa saja cara ngeceknya. Nah ini dia. Pertama-tama, kalian pasti membuka kardus ya. Membuka dulu ini ya, seperti unboxing gitu ya. unboxing seperti ini, kalian buka pelan-pelan dan... Kalian buka dulu, apakah ada yang terusnya, Itu kalian, kalau membeli HP, kalian harus unboxing video wajib, guys. Kalau ada apa-apa, kalau ada komplain, itu kalian ada buktinya. Oke, setelah kalian iris, itu ya, setelah kalian iris, kalian buka boxnya. Aman nih, boxnya aman ya. Kita buka boxnya, kita buka boxnya. Oke, kita, kita buka boxnya. Oke boxnya dan kita ambil HPnya yes. HPnya pasti keadaannya e, 90% keadaannya HP mati yes, ya. mati ada beberapa sel yang memang e, menghidupkan baterainya menghidupkan HP-nya dan di lock biar tidak dicuri oleh kurir nah. Contohnya ini ya Jadi kalian ketika beli HP iPhone Jangan pernah langsung ke sistemnya dulu Tapi kita cek dulu fisiknya Kita cek dulu fisiknya Oh ini mulus nih ya, mulus ya. Cek. Kanan, kiri, depan, belakang mulus Ada lecet apa enggak Sesuaikan dengan deskripsi dari selera Ha, sesuaikan dengan deskripsi dari sellernya guys ketika sellernya bilang mulus like new berarti harus benar-benar mulus di atas 99% tidak ada dent sama sekali tidak ada dekok, tidak ada lecet maupun di layar, maupun di mana-mana tidak ada, mulus ya mulus, semuanya mulus seperti ini, mulus ya mulus, semuanya mulus okay. setelah itu kita cek kelengkapannya dulu ini ditaruh di sini dulu taruh di sini dulu taruh di sini dulu ya Kalo di sini kita cek kelengkapannya guys. Biasanya saya itu memberitahu kelengkapannya apa aja. Contohnya nih kelengkapan full set Om. Om itu palsu berarti. Jadi kalian nggak usah e, beranggapan itu bakalan dikasih yang istimewa kelengkapannya. Dusnya Om atau palsu, ininya juga Om, fotokopian palsu, ininya palsu. Semuanya palsu. Om, Om itu palsu. Meskipun ini terlihat baru, tapi ini palsu, bukan ori. Jadi saran saya ketika kalian membeli HP bekas, tetapi ininya ada ya, jangan nggak usah dipakai sama sekali. Kenapa? Biar kalian kalau jual HP itu ada, ada ininya, nggak usah bingung cari lagi. Kita tutup lagi ya, kita tutup lagi seperti ini. Tutup lagi. Baru kita fokus ke hp nya guys. Baru kita fokus ke hp nya. hp nya tadi kan sudah mulus nih ya. Sekarang kita cek fungsinya. Bagaimana cara cek fungsinya biar lebih enak ya. Caranya kalian harus login dulu ke iCloud. Login dulu ke iCloud-nya. Di atas sendiri ini ada iCloud nih, Nih ya. Di atas sendiri ada iCloud. Kalian login dulu di iCloud-nya. Setelah login, setelah login jangan masuk kemana mana dulu, jangan masuk ke mana, mana dulu. Kalian langsung restart, guys. Kalian masuk ke general. Ini general ya. General. Lalu kalian ke bawah sendiri, reset. Ini reset. Lalu di nomor 2 ini ada erase All content and setting itu untuk membuktikan bahwa apa itu bebas reset. Langsung kalian reset hal itu juga. Direkam, jangan lupa direkam ya. Oke, setelah direset semuanya kan kondisinya kan jadi baru nih, jadi baru lagi. Tetapi iCloud masih nyandol nanti kan, ya kan? Nah, kalian langsung buka aplikasi App Store untuk mendownload aplikasi ini. App Store di sini ya, untuk App Store oke, setelah download aplikasi App Store, kalian cari app Diagnostik Phone Diagnostik seperti ini guys nah ini, saya seneng banget pakai ini, ini yang high tech nova ini ya, yang warnanya merah-merah ini ini, ini uh, simpel, tapi bisa mencakup semuanya kita langsung saja ke aplikasinya aplikasinya seperti ini nanti, tampilan depannya guys nah ini yang ada kayak bintang koronanya ini ya, kita klik ya tampilannya seperti ini nanti guys nah, ini udah semuanya nih, udah ada semua nih ini ada digitalizer, ada ada multi ada LCD, ada Face ID, power button, ada suara-suara sampai yang terakhir ada light sensor, GPS, charger, wifi, proximity sensor semuanya akan dicek dengan satu aplikasi oke kita langsung pembuktikan digitalizer digitalizer ini ada untuk mengecek layar sentuhnya apakah normal semuanya guys, begini ini ya, kita langsung cek semuanya ya. Kalian nih, ikutin aja semuanya ya Set. Nah, normal semua Kalau normal semua ada tandanya nih, hijau Klik gitu ya Oke, yang kedua Kita langsung cek multi nih multi Jadi dua dua tangan ini masih bisa nggak? Klik Oke ya, bisa ya Lalu LCD Nah, LCD ini sangat penting guys Kalian harus ke tempat yang benar-benar agak gelap karena apa biar tidak bias cahayanya terkena pantulan-pantulan seperti ini jadi kalian masuk ke kamar dan kalau bisa lampunya biasa aja atau malah dimatikan nggak apa-apa nggak masalah kan ada cahaya nih cahaya di hp ini kalian cek satu-satu cek satu-satu diliatin apakah ada titik atau koma, atau ada bayang-bayang warna hitam, seharusnya di layarnya ini akan warnanya flat ya, warnanya flat tapi jika kalian ngecek ada warna lain, ada warna putih, ada warna hijau atau ada warna titik-titik itu berarti HP kalian tidak normal dan kalian harus langsung mengembalikan ke layarnya ya guys ya dan kalian bisa cek semuanya ke bagian bawah sampai ke bawah ini guys, kalian cek satu-satu aja ini contohnya nih, speakernya, speakernya langsung aja nih Suaranya langsung. Ini bottom mikrofon berarti mikrofon sebelah sini. Sekarang front mikrofon. Jadi mikrofonnya ada dua ya di HP saya yang sebelah sini sama sebelah sini. Ini yang ke atas sekarang. Normal kan? Itu salah satunya. Oke, salah satu contohnya adalah ini moisture sensor. Moisture sensor terus ada ini. Ini klik klik klik klik klik. GPS nya GPS nya kita Kompas ya, kompas, kompas nya Kompas kita kompasnya nya berarti Proximity sensor Proximity sensor berarti Ketika kita telepon Ketika kita me Mendekatkan HP kita ke telinga Maka dia akan Mehabis sendiri guys Seperti ini Nah dia akan langsung mehabis sendiri Itu namanya proximity sensor Oke sampai di bawah sendiri Itu aja guys Simple banget Nah yang kedua itu kan sudah selesai nih, sudah selesai semua ya, sudah selesai kita puas, wah wow, mantap nih, mantap nih untuk yang kedua, kita cek wajib menggunakan PC, kita cek apakah dalamnya pernah diganti atau belum sama sellernya caranya begini, kalian ke laptop ya, kita langsung ke laptop ya. kita langsung ke laptop kita, langsung cek langsung, oke okay? oke okay, sekarang kita ada di depan komputer ya, dan kalian hanya butuh aplikasi namanya 3U Tools, kalian buka Google Chrome ya Kalian buka Google Chrome, ini Google Chrome, lalu kalian search "download". Download 3, 3, alah 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ini ada 3, kalau di kalian langsung download free, free, benar-benar free, no bayar-bayar. Langsung kamu download di sini ya. Setelah itu, kalian masuk ke aplikasi Trio Tools. Trio Tools ini ya, ambil aplikasi masuk Trio Tools dan di sini kalian harus connect ke HP-nya. Ini caranya connect langsung aja, Rex. Ini kan sudah nyala nih, hebat ini. Ini nyala ya. yang nyala, kita langsung masukin ini di, di komputernya Kabelnya bisa apa aja yang penting USB itu uh, uh, iPhone. Klik. Nah, dia nanti langsung gini, Guys. Don't remind me again. Klik. Nah, oke, okay. kita sudah masuk komputer dan ini HP-nya ya. Ini HP-nya langsung terdata di sini. Dia pernah di-charge berapa kali, lalu sales modelnya apa, imei apa. Nah, ini, ini ada view verification report, kita langsung klik klik. Di sini ada datanya semuanya guys. Kalau misalnya ini pernah diganti, pernah diganti, pernah diganti ini bakal warna merah. Di sini ada satu warna kuning namanya ini Apple Replace Device. Artinya adalah ketik HP ini dulunya si empunya itu pernah membeli iPhone resmi, lalu iPhone-nya rusak dan ditukar unit baru oleh iPhone. Dan unit yang baru ini dijual oleh dia masih like new. Nah, ini dia. Kasih baru sama iPhone beda sama refurbis kalau refurbis adalah HP-nya dirakit dari beberapa part yang sudah bekas begitu guys. ini Kita bisa lihat juga baterai life-nya ini 100% baterai health-nya dan ini hanya di charge satu kali ini. Benar, benar saya beruntung beli HP bekas yang speknya seperti ini guys. Kalian bisa lihat semuanya di sini ya, di sini, di sini, di sini. Saya lihat. Nah umumnya kalau kalian mempunyai rare kamera ini nanti warnanya merah. Atau ini ada yang merah Kalau kalian tidak terima Itu bisa dibalikin aja ke seller guys Karena itu ada potensi HP nya nanti rusak Kalau ada part yang pernah diganti guys Oke itu adalah video Paling singkat dari saya ya Tentang tips-tips bagaimana cara cek iPhone Jika kalian ada pertanyaan silahkan komentar di sini Saya akan membantu sebentar saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh